terangno saking mulai asbab indizal. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan. Gini. Hiburan dari Tuhan ya Allah nyukani pelipur larang niku saat Nabi ngalami dua kesusahan. Gini. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas. Ya, pun minoritas kaum minoritas kecil. Miskin, pendukungnya ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh Sinten Pamanibun. Ini Sinten Abu. Abu Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku boh, tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, saya berjuang ternyata wafat. khotijah jadi wafat, tahun itu, tahun amul Husni, tahun kesu, kesusahan. Sudah gitu, ini termasuk ilmiah, ilmiah. Sudah gitu, secara ilmiah psikologis kejiwaan yang nabi terguncang. Ini ruang tenan gini, ngaji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 apa keyakinan itu bahwa kenabian itu yang paling mungkin kalau orang itu dari turunan Bani naboh israel orang mungkin nabi orang turunannya orang yahudi atau orang Nasrani sehingga ketika nabi mendakwahkan diri sebagai nabi mereka bilang antaku in nama unzilal kita bu ala ini nopo nak jenenge wahyu harus tidak jauh-jauh songko turunan-turunan yahudi Nabi itu banyak cerita di Quran cerita konsultasi Nabi yang kafir Mecca ya, pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan orang mungkin Nabi bahwa umiin membintu-bintu untuk Nabi. Wah, pada pada jadi Nabi rakito orang Muhamad. Ini kalau cerita sejarah ya. sehingga saat Nabi ngaku Nabi, niku kayak sudah jadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari Palestina. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina, semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baidil Aqsa ini kok masjid Baidil Maghdis, tapi Baidil Mukodtes. Yaitu uang kafir pinter, saking kepengen nyudut, no, Nabi Muhammad tuh sampai, mat. Nabi mesti mesti roh cerita -cerita Nabi mati, Palestina mati, cerita mati, mati, mati, mati, Palestina mati, mati, mati, mati, Wakil tidak ada detail, tapi panjang roh itu pintu, masjid masjidnya Palestina, bedel aja ujung belai biru, terus made pening di bawah Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malaku atas nama alam-alam gaib, niku di tes, nah isu tenan, saya itu aku takut jumlah pintu bedel maghrib, biru. Nanti peringatan kangge santri-santri, bahwa semua nabi itu di luar di tes fisik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 apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? takut aneh-aneh. terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya mirip ibunya? So takut aneh-aneh. dan itu berlanjut terus sampai nabi di periode mati, mati. nah sebab itu nabi itu secara intelektual itu diasah tuhan lewat proses esrok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 itu asal-usulnya kenapa? karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestik paham gue saman roh asal-usulnya tapi kemudian asal-usul itu itu sebetulnya hanya sementara hanya permainan politik saman benar sejarah permainan politik, manipulasi politik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 ini diantara anak-anaknya Nabi Ya'kob ini adalah Yahudah Yahuda itu turunan-turunan ini memiliki ini kudarani Bani Naboh, Isra'el ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad ini ada beda jauh dengan keluarga Israel karena Nabi adalah turunannya Nabi Sinten Ibrahim okay. Nabi Ibrahim niku tidak ada putra kali turunan, gini ku, hak kalian Ismail Ismail, kalian Nabi Ibrahim disalateng Mekah gini ku, yang disebut Quran ini askantumin zuriyati biwa dinuiri di syar'in inda feytikal muharram terus sangking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan mulai nakteng berjanji disebut Wa Secara teori jelas-jelas Tapi yang menjadi masalah, yaitu tadi saya sudah bilang guys Seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah itu kepentingan menggagalkan kenabian Nabi Muhammad. Sehingga dilecehnya Muhammad bin Abi Qabsah. Oh Muhammad yang cilih di rumah tukang tidak akan berbeda ya. Jadi, gue gak senang kiyai kan. Ini akromakum indahwiat kohokum. Ben Karlan, Cik Karmin, pokoknya takwa ya Kia. Ya, itu gak lagi gedeng kiyai itu kan. Wanai Karlan nengo kaki anting, tingkah nadi sewo mekah yang otani, jadi nak muni Muhammad bin Abdillah bin Abdill Mutalil Ucai terhormat. Mereka mereka ada orang-orang bangsawan di seputarku, Kuras Nabi itu kastane Kuras, jadi kalau Muhammad bin Abdillah bin Abdill Mutalil Ucai terhormat. orang kafir pinter nang istilah Nora Muhammad bin Abdillah, Muhammad bin Abi, kapsa yang berkecilin Abi tau di rumah. Cara gini, karlan yang penjerutin soalnya. Lari nabi tauang ngono 200 tahu 300 angkat 100 angin 500 angin 300 angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin bin angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin bin. angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 angin 500 besar, 500 angin 500 angin 500 terus 500 angin 500 angin 500 angin 500 asal. Kena seneng Bupati ya bupati. Orang nomor satu di Bojonegoro negara, nak kau deng, kau lihat nasalu suli. Semua itu masuk sunatul <guluh> mulai rian sampai kiamat ya. Sunatul lihat ikat kelas nabo mengkot, valante jadi alisunatil lain nabo ya, Mereka akan begitu. Nah sehingga peristiwa esro itu satu peristiwa rohani. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Jika nabi dalam proses Isra' apa mesesra itu dipertemukan dengan nabi Ibrahim, nabi Musa, nabi-nabi yang lain, dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Faham -diskusi. ya? Ini penting ya, penting kalau terang Karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan, sing ya, disebut tenggine toriko Sanad al almutabar, sanat sing mutabar, utawi nak tenggine pondok-pondok kitab disebut sangat Sengmut mutasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang dia mesti ada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu Satu Quran 30 juz. andai kan sampai napal Quran sampai merunut sejarahnya kita ini kan kadang dibentuk artinya kita ini ya Alhamdulillah sudah kadang dibentuk, tahu sejarah para nabi tapi asal-usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya al, -Qur, al quran Al-Quran Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musadikal 5 benah Ya, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya mulai ajaran yang bersifat samawi sampai hal-hal yang basaria, yang menyangkut tobiah apa? basariyah misalnya begini Nabi Muhammad disejarahkan Nabi Ibrahim beliau punya problem problem itu berupa punya bapak atau paman yang tidak islam bahkan ada cerita ini dari Nabi Ibrahim yang ada yang usti terlalu memiliki patung, yuk ramah nafati ramaduroti buatku yuk karena pemurah no po karena bukan sanati bu orang bawa ceritaku populer, disesuaikan begitu sehingga Nabi Muhammad tahu oh ternyata yang punya problem ngadepi keluarga itu tidak saya, tok dulu Nabi Ibrahim juga punya problem ngadepi keluarga, aku taklum ayan terima Pak Ahmad Pak Ali Pak Dia Abu Jalizin, abu Nabi Ibrahim adalah bapak bapa, bapa. bapa ya. dah gitu. Setelah itu juga diceritakan tentang Nabi Noah, Nabi Lo seorang nabi besar yang punya nasib sial yaitu istrinya pengkhianat jadi jadi kiai di bojo judas itu tidak masalah umumnya mulai di sebuah kiai di bojo biasa ya itu tadi nabi lho, nabi lho itu lebih ngeri ketimbang itu di bojo lho buatan kebenaran kita kan paling dicoba bojo judas, kan ringan banget paling banter mencana piring gila itu murah banget ya. gitu terus Nabi Musa juga gitu diceritakan Nabi Musa beliau adalah seorang sosok bani Israel yang temperamental ya besar iya sekali. Sangking tokoran, tukaran, ya sekali saking tempramentalnya ketika tukaran tukaran jatuh terus karena nokia no, temperamental kadang jatuh dan Yono ya, sanaterian ya, Nabi Musa u na nak tukaran raja tok nopo jatuh fawakazau Musa fakodo aleh artinya ya besar ya sekali Cerita ABG Jabeer itu beri saat dia beliau melarikan diri lalu ketemu cewek luru. Ya rohenti sebarang nabi musawadu mari masihatai ya. terus kan waduk belajar melaku nengarapku nakaneng angin aku roh sigelam mari nafsu aku nabi nafsu barangan rapantes nangono kayak melaku gurih guriku ya bahasa riya sekali itu sampai detail. Terus ketika itu terus disuaka politik oleh Nabi su, su, su sehingga menjadi tradisi bahwa semua nabi akan mengalami problem dengan kaumnya. Kemudian disuaka politik oleh komunitas yang berbeda Yaitu komunitas Nasuhab Itu di luar pemerintahan fir, fir. Sama seperti yang dialami Nabi Muhammad Komunitas Mekah itu menyiksa Nabi Bahkan mengimbargo Semua aliran dana Aliran ekonomi, akses dana Akses makanan itu ditutup di Mekah Sehingga Nabi sampai dahar daunan Visi, bil, jibali, napa Mekah Beliau diselamatkan oleh sahabat Ansor yang terpisah Dari komunitas ahlu Mekah itu mirip ceritanya Nabi Musa yang diselamatkan Nabi Sueb er yang terpisah total dari komunitas Ver-Ver Ini penting ulang-ulang demikian sehingga karakter-karakter kenabian itu tidak berubah, karakternya sama. Sehingga setelah kita mengenali karakter para nabi, kita mudah sekali mengenali Nabi palsu. paham gak? Mengenai kalau Nabi palsu paling seneng Musodet, palsu palsune lah seng repot seng raketoro mereka jenenge Ahmad Ahmad Muhammad tak mirip malah nek aku jendeng supaya orang aku nabi jenenge No Kartolo mereka Ahmad bin Gula jenenge Ahmad ono terkenal ya nabi nah jenenge Muhammad tu tau Ahmad malah nek Ahmad bin Gulam, pas ngaku nabi pengaruhnya gede mereka mirip